Assalamualaikum Sobat Ramadan pasti berhubungan dengan Al-Quran Al-Quran, kitab Allah dan berisi kalam Allah Semua adalah perkataan dan pernyataan Allah Azza wa Jal Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran di diri setiap muslim bila mana berpuasa maka hendaknya perbanyak baca Al-Quran Ada empat hak Al-Quran yang mesti kita berikan Yang pertama membacanya Yang kedua mentadaburi Yang ketiga menghafalnya Yang terakhir mengamalkannya Seperti yang termaktub dalam Quran Surat Yunus ayat 58 Semoga bermanfaat dan selalu semangat dalam menjalankan amalan Ramadan tahun ini Marhaban ya Ramadan